Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan menjawab kunci jawaban di halaman 185 dan halaman 186 pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 4. Baik, di sini kita akan jawab saja langsung. Di halaman 185 itu ada 5 soal. Dari soal nomor 1 sampai dengan nomor 5 perlu kita jawab. Serta nanti ada soal dari soal nomor 6 sampai dengan nomor 8 kita jawab di halaman 186. Baik, kita akan jawab dari soal yang pertama. Pastikan kalian memahami cerita garuk-garuk dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Apakah ide pokok cerita ini? Baik kita jawab, ide pokoknya adalah tubuh kidul yang gatal-gatal karena alergi udang dan jarang mandi. Soal nomor 2, apakah nama daerah yang menjadi latar belakang tempat cerita ini? Jawabannya Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Soal nomor 3 di rumah siapakah Pahmi, Kidul, dan Sagoi suka berkumpul? Jawabannya, Pahmi, Kidul, dan Sagoi suka berkumpul di rumah Pahmi. Soal nomor 4, mengapa mereka suka berkumpul di tempat itu? Jawabannya, mereka suka berkumpul di tempat itu karena tempatnya luas dan banyak makanan. Soal nomor lima, mengapa Kidul tidak suka mandi? Kidul tidak suka mandi karena bosan gerakannya begitu-begitu saja. Berikutnya, nanti kita akan jawab di halaman 186 pada soal 6, 7, dan 8. Menurut Kidul, kalau sedang libur tidak perlu mandi, apakah kalian setuju? Jelaskan pendapat kalian. Saya tidak setuju karena meskipun kita sedang libur, kita harus mandi secara teratur supaya tubuh kita bersih, bebas dari kuman. Soal nomor tujuh, apa yang disampaikan dokter Tuti tentang alergi Kidul? Dr. Tuti menyampaikan bahwa alergi kidul bukan karena tidak suka mandi, tetapi karena alergi terhadap udang papai. Soal nomor 8, apakah ada di antara kalian yang mengalami alergi? Alergi apa? Bagaimana tindakan yang kalian lakukan untuk mengatasinya? Ya, alergi telur. Cara mengatasinya dengan cara menghindari konsumsi telur khususnya dalam jumlah berlebihan dan rutin. Jika kambuh, bisa diatasi dengan minum obat dan menggunakan salep untuk mengatasi alergi yang muncul. Yap, itu saja untuk halaman 100. E, nanti kita akan lanjutkan di halaman 186 dan 187.